Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang Sudi Kau Kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya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 Perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.